Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti be Lovers Belovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia dari idola kita Lesti Dan Rizky Billar.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 yang spesial banget nih untuk warga Konoha Hari Kamis diawali dulu Dengan senyum manisnya Leslar <laughs> Perhatikan persahabat ya Diawali dengan gombalannya Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Yang membuat pastinya kita semuanya Emang selalu tersenyum Bahagia Kita simak persahabat ya Tentunya gombalan Papa Bilar Coba kamu merem Disuruh merem ya Bunda Lesti Kejora bisa lihat aku enggak, kosong enggak dunia kamu, kosong kata Bunda Lesti, seperti itulah aku tanpa kamu. Aduh, Masya Allah. Gembalan yang sangat membuat Lesti Kejara pun tersenyum, Baper. aduh salting. Luar biasa ini, dolar kita persahabat. mudah-mudahan rukun rumah tangganya. Rumah tangganya selalu bahagia, sakinah. Mawadah dan warahmah, amin. Doa baik pastinya setiap hari selalu kita berikan ya untuk Leslar Family. Berikutnya juga persahabat ya melihat, tentunya idola kesengan kita selalu disindir, selalu diingat. Kali ini ada sindiran Leslar persahabatnya, tentunya terhadap Indosiar. Di sini ada sebuah kalimat komentar, betul sih, tanpa Indosiar. Siapa yang kenal mereka? Namun, di postingan ini pun ada kalimat jawaban panjang yang membela Lesti Rizky. Pilar perhatikan persahabatan. Mohon maaf nih, Leslar itu viral duluan karena dijodoh-jodohkan makanya ikan buntal mengundang mereka di acara Om Tukul dan ternyata kaderullah mereka makin viral dan berjodoh lewat itu dari kalimat ini persahabat ya di sini permintaan maaf juga dari fans untuk komentar tersebut Leslar itu viral duluan persahabat karena dijodoh-jodohkan makanya Indosiar itu mengundang Lesti Rizky Billar di acara Om Tukul dan ternyata kaderullah mereka makin viral dan berjodoh lewat itu Kalimat kedua Gak usah diingetin Mereka tahu dan sadar diri Kalau Mbak L Atau Mbak Lesti Dibesarkan dari mana Mbak Lesti sudah 9 tahun mengabdi Apa masih kurang? Perasaan stasiun TV sebelah Gak pernah ngekang dan ngatur-ngatur Penyanyi jebolan sana? Gak haus pengakuan Tapi lihat Mbak Lesti ini Kayaknya harus banget berterima kasih dan wajib tunduk sama industriar, para sahabat ya untuk kalimat ketiga pakai ngatain tanpa wadah bakat lo akan sia-sia bisa dong dibalik wadah lo akan sia-sia dan gak ada artinya kalau lo gak bisa ngisi wadah lo dengan isian yang tepat dan enak orang gak akan tertarik cuk gak ada daya jualnya yaitu cara kerja dunia entertainer saling menguntungkan Jangan lupa juga karena Mbak Lesti nongol Musik dangdut klasik otomatis keangkat terima, Keterima di kalangan anak muda Benar sekali bersahabat ya Saat Buna Lesti muncul Musik dangdut klasik otomatis bersahabat ya Tentunya keangkat terima di kalangan anak muda Anak-anak muda sekarang sudah menyukai dangdut-dangdut klasik. Ini berkat seorang Lesti Keciora lho, insyaallah. Kita lihat juga bersahabat kalimat selanjutnya. Mbok ya, pahami konteks yang Rizky Bilar Spill. Ini tentang lu yang tidak dihargai dengan sesuai. Dan lebih parahnya yang orang-orang sebut rumah sendiri Dan emak sendiri tega memanfaatkan masalah rumah tangga anaknya Untuk menutupi kasus yang dia hadapi saat itu Menghancurkan dan merusak nama baik Ingin pisahin suami istri Jadi hanya karena tempat yang membesarkan namanya Harus diam terima aja gitu Tuh ya Ini poin penting juga nih ya mudah-mudahan buda lesti dan rizky bila terus bersama terus bersatu walaupun persahabatnya ujian sebesar apapun pasti Lestlar itu bisa melewatinya hanya bisa menunggu tangan allah yang bekerja persahabat insyaallah saat itu pasti akan datang juga mudah-mudahan ada tentunya titik terang persahabatnya mudah-mudahan lesti bisa lepas dari tangan-tangan yang hanya mementingkan tentunya dirinya sendiri Bravo untuk warga Konoha, semangat, support, dukung yang terbaik ya untuk Leslar. Yakin kita sebagai fans tentunya makin solid, terbukti kekompakan dan kesulitan Leslo lovers, Lestilovers, Belovers untuk mensupport yang terbaik. Mensupport dengan tulus antara Lesti dan Rizky pilar. Kemudian juga persahabat selanjutnya informasi penting dari SCTV hari ini itu hari terakhir persahabat untuk voting di tahap pertama SCTV Music Award 2023. Yuk saatnya dukung penyanyi dan lagu favorit kalian untuk menjadi nominasi SCTV Music Award 2023 dengan cara klik salah satu penyanyi dan lagu favorit kamu pada masing-masing kategori periode vote. Adalah 20 Maret sampai dengan 6 April 2023. Hari ini terakhir, Pak ya untuk tahap pertama. Yang belum tahu, yang belum mengerti, yuk Pak ya kita ngintip aja nih untuk voting SCTV Music World 2023. Tahap pertama, segera ditutup. Pada hari ini, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Segera vote inolah kalian dengan kunjungi link. Linknya ada di bio SCTV, Frosabatia ya. dan untuk cara voting via sosial media yang belum tahu, kalian yang pertama harus follow Instagram SCTV Twitter SCTV TikTok SCTV dan Facebook Fake SCTV yang kedua, kalian juga harus isi form vote SCTV Music Award 2023 di tahap pertama yang tercantum di profil Instagram SCTV. Yang ketiga, itu informasi periode pualing tahap pertama mulai 20 Maret sampai 6 April 2023. Pokoknya dukung Bunda Lesti ya untuk masuk nominasi dan bismillah mudah-mudahan bisa mendapatkan kembali piala penghargaan. SCTV Music Award 2023 Yakin Optimis persahabat Kita menang, kita bisa Bismillah saja persahabat ya, Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kabar baik Kabar terbaru lainnya di hari ini Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan terus memberikan Info-info menarik Kabar terbaru, kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Villar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.